perbaiki busi yang sudah mati atau busi rusak jangan dibuang dulu teman kalau kita bisa, bisa kita perbarui di sini ada sebuah busi di sini warnanya udah hitam ini sudah mati di dalam sini ada sebuah elektrolit dalam Kita buka, kita kerjakan. Paket tang. Yang bagian ini kita pakai tang. <tuh> Tapi enggak semua busi bisa dilepas kayak gini, Bro. Ada yang Tahap dilepas, ada yang paten. Nah, gitu. Kalau ini bisa dilepas, ini kalau pakai beratnya biar pas. Kalau yang paten enggak langsung, ini langsung ke sana sini. Panjang sampai sini. dalamnya itu ada kayak serbuk ini mati Kalau kita perburu kita ketuk ketuk kita ketuk kita bersihkan bersih bersih kita cari kawat tembaga kawat tembaga kawat kuning nggak usah yang besar-besar ya -besar yang agung seperti segini segini tak potong usah panjang-panjang uh, panjang susah nah. dalamnya ada kuning ada kuning ya se sejenis tembaga ya, dalamnya udah kita potong kini kita masukkan kita masukkan seperti ini, kita pasang, kita putar terus sampai tak berat. Hmm. Oh, kenapa? terus ini kalau bisa sampai masuk saya masuk kembali semula Usahakan sampai mentok ini saya sampai mentok. Nggak mentok seperti ini seperti semula kayak yang belum dibongkar tadi Nah, kalau sudah kita isi dalam sini kita isi kayak tembaga baik-baik eh, kita pecah ini ini kita kita pecah enggak dipecah nggak apa-apa dipecah ini lebih lebih awet lagi muncul hmm. sampai bersih dalamnya itu kita ini, ini ini kita bongkar terserah kita bersih kita lepas ini. seperti ini dalamnya kita hancur kita hancurkan aja kita buang kita bersihin sampai ke dalam pakai ini yang runcing hmm. oh, ya. ini isinya seperti ini isinya seperti ini, dalam yang Hasilnya seperti ini, ada ini, ada ini, seperti ini, yang asli seperti ini. Kalau kita pecah, jadinya seperti ini. Kita habis semua, sampai sampai di, di dalam kalau saya mengukurnya pakai gaji ini gaji besi untuk mengukur segini di sini saya untuk mengecek kerenggangan saya menggunakan gaji dalam sini kita pecah kita pecah yang ini kayak ini hmm. Inilah, ini, ini. ini yang ini ini kita pecah seperti ini. jadinya seperti ini lalu di sini kita isi kayak tembaga tadi dijamin busi pasti hidup tapi kekuatan busi itu tergantung dari motor kita, kalau motor kita itu BBM nya boros Ini nanti walaupun sudah diperbarui Tetap cepat mati Kalau motor konsumsi BBM nya Stabil, normal Ya ini ya lumayan nanti dua satu bulan, dua bulan, tiga bulan Itu Tapi cukup awet seperti yang baru Tinggal tergantung kondisi motor motor emang normal ya busi walaupun diperbarui seperti ini tetap oke okay. ya selamat mencoba buat teman-teman semua ini cara memperbaiki busi yang mati jangan dibuang sampai ketemu lagi di video-video kami